Mas Gongli satu jam yang lalu mengunggah sebuah postingan video di dalam mobil lagi otw persahabat ya tentu, ini info langsung diberikan karena Jam 5 sore nanti bakal ada vitamin bahagia di channel Youtube Leslar Entertainment. Jam 5 sore ya kata Mas Gongli tuh, perhatikan jam 5 sore kata Mas Gongli jangan lupa ini untuk menyaksikan kejutan bahagia vitamin bahagia dari idola kesengan kita dan Leslar Team. udah mudahan saja ada vitamin yang kita dapatkan langsung dari Lesti dan kakak Rizky Bilat. Dan selanjutnya para sahabat ya jangan lupa juga info penting dari ANTV Karena besok bakal hadir acara Cinta Abdul Slar Tetaplah setia bersamaku Tayang jam 9.30 waktu Indonesia Barat di ANTV Jam setengah 10 pagi para sahabat ya setiap Sabtu dan Minggu Jangan sampai lupa jangan sampai lewatkan di sini kita lihat persahabat ya ada sebuah info lewat caption kalimat yang dituliskan oleh Antv. Cinta abadi Leslar. Tetaplah setiap bersamaku, Sabtu, 25 Desember 2021, jam sembilan waktu Indonesia Barat. Kakak Bilar panik nih karena ada Lesli hilang. Tapi ternyata Papa Daniel marah karena nemuin Lesli bawa motor sendirian. Aduh, sebenarnya Dedek mau kemana sih persahabatnya Wow, episode kali ini sungguh bikin kita penasaran banget persahabat ya. Dedek Lesti tiba-tiba naik motor persahabat ya, motor moge. Dan tentu Kakak Bilar panik banget persahabat ya, nggak tahu Lesti hilang kemana. dan di sini Papa Daniel marah persahabat ya, kepada Kakak Bilar. Karena melihat secara langsung Denia Leslie naik motor Perhatikan aja nih cuplikan Cinta Abadir untuk episode Besok persahabat ya Leslie kecerahan hilang katanya itu, Masya Allah wow, Si cantik gini ternyata Naik motor moge Persahabat ya aduh manja Dan tentunya membuat kita semakin bahagia aja Ini adalah kesayangan <laughs> Dan kita lihat juga di kolom komentar Banyak tanggapan respon yang diberikan Ya, ini dari akun LinaMarlina.5boas, Alhamdulillah yang dinanti-nanti datang juga Katanya tuh jadi penasaran nih Kata Sani 4836 Ada juga komentar lain diberikan dari akun Dina's unscoring satu-satu Gemas, lucu, gak sabar banget Katanya tuh bakal seru nih Dari Revalia Salsabila Putri Wow, bakal seru banget Pastinya jangan sampai lewat Jangan sampai terlupakan persahabatan yang dicatat jam dan harinya hari besok Sabtu episode terbaru tanggal 25 Desember akan disuguhkan vitamin bahagia lewat sinetron atau cinta di Leslar tetap lastia bersamaku yang akan hadir di antv untuk info aja persahabat ya kita sama-sama nontonnya harus di TV biar ratingnya bagus ya Yuk sama-sama kompak dan sama-sama solid mendukung karya-karya terbaik dari Leslar Entertainment kita masih menunggu kejutan dan kabar baik selanjutnya hingga cedokan vitamin manja di sore hari ini jangan kemana-mana. Tetap stay tune dan pantingin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik, terbaru, terupdate, dan terhanya selanjutnya. Ini dulu informasi di sore hari ini bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar. Bang menu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.